Halo semuanya, selamat datang di MyCast TV. Hari ini saya akan mengulas produk oven DTF. Area ovennya ukuran A3. Pemanasnya ada di bagian bawah. Ini kertas film A3. Kita coba masukin ke dalam oven. Ini kontrol panelnya. Suhu ideal pemakaian adalah 120 derajat. Maksimum suhunya adalah 150 derajat. Sekarang kita lihat spesifikasinya. Daya listrik, 450 Watt. Maksimum temperatur 150 derajat. Area oven, 30 cm x 40 cm. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.